Ketiga film trilogi Leonard ini adalah di mana fase analog ke digital. Uh, jadi, Leonard itu dari awal dia sudah mendesain filmnya untuk bikin trilogi, triolo yaitu uh, mengenai ada unsur matahari, artinya adalah kehidupan manusia dan politik, ada unsur bulan, yaitu agama, ya udah pasti Islam. Uh, dan bintang-bintang, ada unsur bintang-bintang bintang-bintang itu seperti film The Position Among the Stars di mana si bakti bilang kamu tuh bintang di keluarga ini artinya kamu yang sangat dianak emaskan di dalam keluarga ini artinya adalah itu dan ekonomi juga karena berpengaruh untuk ekonomi global isunya di film uh, Position Among the Stars jadi dari film The Eyes of the Day, kita sudah tahu kita akan membuat tiga trilogi film Jadi uh, selama tiga film itu kita menghabiskan waktu sekitar 12 tahun untuk membuat tiga film itu dengan tokoh yang sama selama 12 tahun yang di film The Eyes, yang di mana film pertamanya Uh, si Tari itu masih SD di film yang ketiga dia masuk kuliah gitu loh film The Age of the Day itu memang mendapat kritikan banyak orang karena baru pertama kali ada film yang tanpa wawancara dan narasi semuanya peristiwa by peristiwa yang di dengan konsep sinematografi uh, seperti layaknya di film fiksi cuman framing kita close nya segini seperti film-film drama di, di di fiksi ada over shouldernya ada aksi reaksi ada insert tangan ada segala macamnya shot shotnya ada two shot ada close up ada single shot dan segala macamnya memang prinsip kamera saat itu adalah kita tidak pernah bisa shooting pakai tripod kalau untuk film dokumenter. Karena memasang tripod dan memindahkannya ke angle yang berikutnya itu menyita banyak waktu sehingga adegan akan hilang gitu loh. Karena kita konsepnya dalam film dokumenter kita harus berpacu bersama dengan adegan secara live karena peristiwa itu kita tidak bisa hentikan gitu justru kitalah yang memanage itu semua jadi usahakan syutingnya sesimpel mungkin, sepraktis mungkin, tapi the best gitu loh. leona tidak butuh kru banyak karena dia cukup thank teman sama saya aja udah cukup kecuali kalau kita masuk kampung dan kita butuh bantuan orang-orang kita meng orang-orang itu untuk uh, untuk bantu kita biasanya juga bantu-bantu itu juga bantu bikinin alat gitu loh karena kita selalu bikin alat dadakan gitu loh seperti jimmy jeep apa segala macam yang kita memanfaatkan apa adanya saat itu kalau ada pohon bambu ya kita bikin jimmy jeepnya itu atau crane itu uh, dari bambu uh, ininya pakai tripod Uh, dudukannya jadi bisa begini uh, itu alat sekali pakai buang kadang-kadang Leonard juga suka dengan hasil karyanya dari bambu kok bisa jadi keren kadang-kadang suka dia dia bawa pulang ke basecamp ke Jakarta kadang-kadang sebagai kenang-kenangan dia pernah bikin keren pakai bambu artinya syuting sama Leonard itu kita menciptakan banyak alat waktu itu karena memang saat itu kamera yang terkecil kualitas paling bagus ya VX1000 yang Leonard bawa itu bahkan di Indonesia pun belum pernah ada yang melihat kamera itu format mini DV aja masih belum ada yang tahu gitu loh mungkin orang-orang melihat kamera itu saat saya syuting itu kayak hi8 atau video 8 dan banyak orang-orang kan kalau melihat kamera itu langsung dia bilang ah ini uh, media kampus ini anak kampus media kampus lagi liputan dokumentasi gitu dokumentasi kampus yang lagi aksi demonstrasi bukan dari media TV mana apa segala macam tetapi orang luar negeri sudah pakai itu Uh, banyak juga saya lihat uh, pembuat film dokumenter yang masuk ke Indonesia saat itu pakai yang sama juga gitu loh uh, Jadi alat-alat pendukungnya itu belum ada gitu loh Seperti yang tadi saya tunjukkan itu alatnya steadycam dan segala macamnya belum ada jadi yang ada tuh masih alat-alat besar yang profesional, gitu loh, seperti Jimmy Jeep, eh, uh, eh, uh, uh, Dolly Crane, apa segala macem, dan itu kan harus sewa dari Jakarta, dan kita harus tahu kapan mau sewanya, gitu loh, hari apa, sedangkan kita film dokumenter, kita enggak tahu, kita mau syuting kapan, apa segala macem, enggak tahu, kita eh. Uh, uh, Uh, dibentuk oleh peristiwa gitu loh, yang kadang-kadang di dokumenter kita mau makan malam aja seperti di film save of the moon, kita mau makan malam di warteg gitu kan tiba-tiba warteg itu kebakaran gitu saat itu kan terus uh, jadilah membesar kebakaran kampung kan gitu kan, kampung kumuh gitu kan Langsung kita balik ke kantor lagi dan ambil kamera dan syuting gitu loh Dan kebetulan memang dimana kita bikin base camp Kita kontrak rumah dijadikan kantor dan segala macam Itu memang harus berdekatan dengan rumah si tokoh utama kita ini Otomatis si tokoh utama ini akan membantu masyarakat juga Untuk memadamkan api itu gitu loh bersama teman-temannya itulah objek kita prinsip saya waktu itu wow ini adegan yang cukup besar ini kalau di fiksi mahal sekali ini sampai bakar satu kampung gitu kan berapa cost production yang dikeluarkan sama production waktu itu berarti saya harus membuat film harus membuat frame itu tampak seolah-olah ini memang settingan film kebakaran. Itu gitu loh, seolah-olah artistik yang lagi membuat itu kebakaran. Gitu loh, jadi bayangan saya saat itu. Itu jadi saya harus fokus kepada masyarakat, usaha masyarakat memadamkan api, berbagai macam cara, mau pakai gayung, mau pakai selang, terserah berbagai macam cara dan harus kita pantau tokoh utama kita lagi bersama teman temannya memadamkan api, bagaimana mereka takutnya, bagaimana mereka was-wasnya, dan bagaimana mereka tegangnya untuk berhadapan dengan api yang begitu besar waktu itu itulah fokus untuk uh, target kita syuting saat itu kadang-kadang gini, eh, kita eh, sudah ada planning ah, hari ini mau ke A di tengah jalan ada B dan kita syuting B syuting A ini kita tinggal kadang-kadang kita berkalkulasi eh, syuting A ini sebenarnya syuting rut rutinitas tokoh ini gitu loh kapanpun kita bisa syuting gitu loh nggak harus hari ini tetapi yang B ini kalau enggak di syuting hari ini tidak akan pernah dapat lagi nah di dokumenter paling sering itu jadi siap-siaplah banyak melihat dan mendengar dan uh, membuka mata gitu loh uh, jadi akan menampung apa aja gitu loh dengan ya otomatis dengan seleksi dari diri oh uh, film saya mengenai ini kok tapi peristiwanya ini apa ya hubungannya ya? Nggak ada? Ya udah, jangan. Tetapi kalau masih ada hubungannya, syuting aja dulu. Karena apa? Ketika Anda tidak syuting, nanti kepikiran baru Anda bilang, ampun, penting banget itu kejadian untuk menyambung ini, ini, ini. Aduh, kenapa saya nggak syuting? Apa segala macam. Ini resiko yang tidak mau saya tanggung saya lebih baik saya syuting mau dipakai mau tidak itu urusan belakang yang penting syuting dulu dan syutingnya Leonard itu one take sampai kaset habis satu kaset itu kan isinya uh, satu jam jadi sekali start langsung rek itu satu jam nggak pernah cut lagi karena misalnya gini uh, peristiwa ada orang masuk ke dalam rumah terus mereka ngobrol bla kan jadi berkembang ini nyatanya yang datang tuh tukang kredit yang mau bawa bangkunya gitu kan uh, terus itu uh, durasi aslinya itu sekitar empat jam itu 4 jam durasi deril nyata yang sama saya bilang itu aslinya dokumenter ya kamera CCTV itu. Kalau kamera CCTV itu merekam 3 jam, berarti Anda harus menontonnya 3 jam. Oke, okay? sama seperti itu. Cuman kamera kita mobile gitu loh. Mobile, dia jalan ke dapur, masih ikut juga, nanti ke sana lagi, ke sini lagi. Gitu, mobile gitu, nggak di satu titik aja seperti kamera CCTV. Nah, Proses editing lah yang membuat itu menjadi dua menit di dalam sebuah film. Langsung ke titik poinnya, sebenarnya berbicara masalah apa sih adegan yang saat itu. Sebenarnya, kalau kita lepaskan kepada masyarakat Indonesia, kan kadang-kadang suka basa-basinya aja, setengah jam, tuduh poinnya aja, hampir satu jam. Mengutarakan maksud dan tujuannya aja udah setengah jam. Udah gitu dia masih ngomongin bapaknya, kakeknya, tetangganya, segala macam, gosip dan segala macam itu. Ketiga film tril trilogi Leonard ini adalah di mana fase analog ke digital. Di fase itu. Kalau kita melihatnya, uh, film pertama syuting dengan mini DV, eh, diedit di edit di... Edit, uh, Mastering Video High Resolusi Habis itu di print Ketiga lima untuk Kepentingan putar di bioskop Yang masih menggunakan proyektor Saat itu uh, Di film yang kedua uh, Kita tahu Karena hasil analisa Dari film yang pertama Ternyata uh, mini dv Ketika udah di print ketiga lima Masih belum bisa menampilkan Detail gambar Uh, jadi resolusinya kita menggunakan kamera 35mm uh, Bahan bakunya Fuji Fujifilm uh, Kameranya Ari 2C saat itu dengan dua magazine uh, Itu hanya untuk syuting yang detail-detail uh, saja Artinya tidak semuanya Beberapa uh, gambar landscape itu masih menggunakan 35mm ada perkawinan dengan mini dv eh, tetap eh, untuk eh, hasil akhirnya itu masih print ke 35 jadi eh, format 35mm ini harus mengikuti style gambar eh, eh, nuansa dari mini dv itu jadi bukan mini dv yang ikut ke ke gambar 35 ini, tetapi 35 yang harus ikut ke ke gambar mini TV karena di dalam film itu banyak menggunakan kamera dari mini TV waktu itu saya disuruh menghabiskan sekitar 30 ken dan syuting mulai suka-suka apa aja dan cukup bingung juga nyatanya kalau disuruh menghabiskan bahan baku film dan waktu itu kita juga bisa suka-suka ambil uh, bahan baku di Matraman di, di Fuji Film karena setiap kita ambil uh, billnya itu langsung ke detect ke kantor yang di Belanda jadi uh, bayarannya di Belanda jadi ambil barangnya kita di Fuji Film Matraman Jakarta itu. Untuk syuting film yang pertama empat tahun setengah itu kita menghabiskan sekitar 600 kaset gitu berarti ada sekitar 600 jam kalau di filmnya itu sekitar 109 menit berarti tidak lebih dari satu persennya dari hasil 600 kasetan itu gitu nggak sampai satu persennya berarti sisanya itu ya? Seperti itu, karena itu saya bilang, saya ketemu sama orang yang gila. Gitu sudah ada yang gila. Gitu loh, terus abis itu film yang kedua masih tetap loyal dengan materi. Jadi, film yang pertama itu karena memang simbolnya adalah matahari, jadi kita harus syuting matahari mulai dari posisi manapun mulai dari di belakangnya uh, tower uh, sutet itu sampai ke atasnya gunung merapi gitu loh sampai di atas air apa dalam posisi matahari gitu loh ya judulnya juga uh, uh, uh, uh, posisi matahari gitu loh kalau di bahasa Indonesia kan gitu loh Uh, yang Film yang kedua juga bulan Kita syuting bulan dari berbagai macam Dari bulan sabit, setengah bulan, full moon, bulan mati, apa segala macamnya Jadi saya memang udah terbiasa untuk syuting bulan Dan saya tahu bagaimana cara syuting bulan, matahari, dan yang bintang juga Syuting bintang itu oh, banyak bintang Dan Leonard ini memang tidak mau menggunakan efek gitu lah tetap harus asli harus syuting bintang dan plus galaksi galaksi bima sakti itu bagaimana caranya kula kali kula kali mikir mikir mikir mikir akhirnya kita menemukan satu solusi yaitu dengan menggunakan kamera foto karena apa kamera foto ada blam cepret jadi kalau kita menggunakan blam bu itu akan expose akan expose nah problemnya adalah bikinlah satu kali take belum blum taruhlah uh, sekitar uh, lima sekitar lima menit blumnya habis itu mati baru satu frame kaliin aja 24 frame per second berarti kita butuh gambar ada berapa itu ada berapa kali gini gitu dan itu kan harus di timerin semuanya harus dipikirin, dan problemnya adalah harus cari di tempat yang paling gelap problem, yang kedua adalah ketika udah bikin belum gini ada uh, apa kupu-kupu uh, malam lewat atau serangga lewat bikin garis gitu loh kacau lagi yang kedua adalah fogging berembun lensa itu yang menjadi masalah kita udah coba mencari paling posisi yang paling tinggi sampai naik gunung di merapi tetap aja kalah dingin juga tetap lensa berembun apa segala macam karena kamera itu kan nyala terus gitu loh anget saya harus bikin satu aki yang bisa dicolokkan ke kamera itu seperti power arus arus AC harus di di, di uh, a, a, DC harus dirubah ke AC arusnya. Jadi menggunakan aki memang. Aduh bawa aki naik ke atas gunung untung porternya nggak encok segala macam itu waktu itu. Terus habis itu problemnya itu. Problemnya itu. Dan dia juga baru beli kamera. Waktu itu sangat baru launching juga Nikon 700R atau apa lagi tuh mereknya waktu itu e, nomor serinya Nikon e, dan berhasil seperti yang ada di dalam film Position Among the Stars itu jadi artinya adalah e, selain mengubar teknik-teknik seperti itu juga cukup cukup cukup membuat e, kita putar otak dan segala macamnya yang paling ribet lagi tuh di set of the moon orang yang jalan di atas jembatan